Baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bambing akan menyukuhkan kabar spesial Dan pasti vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar Di segmen kali ini persahabat ya Tentunya Bambing gak mau bahas dulu yang lain Pengen banget bahas Idola kesayangan kita Yang lagi menikmati kebahagiaan bersama keluarga di Bandung Dalam acara pernikahan A.A.B. di Mulyana Sofian untuk Abeni, mudah-mudahan ya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kita melihat potret kebersamaan keluarga Bunda Lesti. Merasa bahagia banget, alhamdulillah. Kembali ceria, kembali bahagia. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu untuk keluarga besar Bunda Lesti. Amin. Kita simak juga bersahabat ya di momen selanjutnya nih. Biar makin semangat kita lihat jidukan Abang L yang makin menggemaskan Ini adalah kebahagiaan warga Konoha Penyemangat bagi warga Konoha, Masya Allah Mudah-mudahan Abang L juga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Berikutnya persahabat ya, pasti makin semangat melihat cidukan vitamin Lestibilar Yang selalu berpegangan tangan, Masya Allah Bangga banget ya melihat Pasangan fenomenal ini Pasangan terkiut Pasangan yang selalu memberikan Kebahagiaan untuk kita semuanya Pasangan ini pun bersahabat Diunggah kembali akun lawan underscore, ada kalimat caption juga yang dituliskan: "Pegangan terus siapa Anda, biar abang Liatin aja nanti malam, abang ganggu panda. Masya Allah, <gifstik> ini cute banget dan salto juga dengan kalimat komentar dari akun watch ini mengatakan: 'Masya Allah, tabarakallah, sungguh indah skenario Allah untuk mereka.' Masya Allah, banget ya, memang benar sekali." Begitu indah skenario ya Allah untuk Lesti dan Rizki. Billar, ganteng, cantik, lengkap sudah. Masya Allah, Leslar, pasangan yang sangat membuat kita semakin bahagia. Kemudian juga persahabat, ya, kita lihat di sini ada momen Bunda Lesti kejora ini nyawer untuk pengantin. A.A. Benny Molina Sofian dan istri Kak Rara, persahabat ya, Masya Allah Bunda Lesti ngawi Sunda, suaranya empuk banget, Masya Allah, luar biasa Pokoknya bangga banget ya dengan sosok Lesti Kejora, kita lihat juga nih Momen saat Bunda Lesti Kejora tentunya ngawi Sunda, persahabat ya, Untuk acara saweran, A.A. Benny Molina Sofian kita juga dibikin salpon dengan kalimat komentar yang diberikan di unggahan ini Dari akun Fitri Ella 17 mengatakan Lesti ini satu-satunya penyanyi di Indonesia yang serba bisa Penyanyi suara emas gak ada satupun penyanyi yang mampu seperti Lesti untuk saat ini Masya Allah luar biasa ada juga tanggapan lain dari akun Dian Angskor 17 mengatakan beni nyeredet karena hati suaranya ngawihnya bunda, tapi tetap bonornya bunda Masih keluar warwur warwur, -war. aduh, masyaallah banget ya, bunda lesi orang ngawi sunda, papa bilar, asik persahabat ya lagi nyawer, aduh, masyaallah banget ya, lengkap sudah kebahagiaan. Malam hari ini kita dapatkan apalagi persahabat ya Kita mendapatkan tentunya cidukan-cidukan vitamin manja Dari idola kesayangan kita malam hari ini Luar biasa untuk Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu dan kita lihat juga finali persahabat ya akhirnya yang ditunggu-tunggu candid mereka bertiga Masya Allah Ada Ustadz Sufi al juga yang hadir Di acara pernikahannya Ya, al -beni. Masya Allah Keren untuk idola kesayangan kita Dan pasti kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Vitamin bahagia dari Lesti dan Bila Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar Bang Minu Cakap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.